USD CAD bullish, waspadai aksi selanjutnya. Harga USD CAD kembali terkoreksi tetapi bias harian pergerakan USD CAD masih terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27130 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26691. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212